Kembali dengar, para Indonesia raya. Assalamualaikum, salam sejahtera, bung swastiato, selamat budaya. Kita kembali dengar, kembali dengar. Ini Mas ini biasanya rokoknya hmm. suria, tembakau suria. Nanti nyoba rokok mal masih nyoba mal burung. Agak sedikit cegel terbiasa dengan taruh komputih ya terakhir Mas Zabi nyoba tembakau pabrikan rasa cangil saya tanya komentarnya Mas tentang tembakau tinggwe tembakau iris ee, rasa aroma danil ya gua maksud di dulu rokok kalau nggak dibakar semoga nikmat seperti itu gimana mas rasanya mas dihisap yang dalam yang dalam nih halus kan? nih mas halus jadi sobat ini iner, halus nggak nyegera di memedit ya untuk nyoba nyoba, Halus. hampir mirip aslinya. Hampir mirip dengan aslinya. Kira-kira berapa persen, Mas Yudi? Terasa kemiripannya sekitar berapa persen? Sekitar 95 puluh lima persen, Mas. persen. Jadi? Karena mungkin ini makhluknya kan bukan hasil campil. Oh ya. Suatu campil mungkin tidak sembilan Ya, jadi sepat lintingar jadi. E, ternyata papir itu mempengaruhi rasa dari tembakau sendiri ya mungkin kalau seperti papir ini malburu memang dirancang aroma malburu harusnya tadi Mas Yudi itu menggunakan tipe ini ya jadi ini cantil tiruan replika dunmil rasakan kemiripan rasa aroma dari tembakau ini racian ini dengan rokok aslinya. Jadi yuk hijrah ke tinggi, hemat kurang turum harum. Ingat ingat merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek untuk hidupin lagi.